Good, that's a good day, good day. Gulah. Hari ini hari Jumat jam 4. Gua mau bikin satu konten lagi yang menurut gua agak, uh, udah lama sih gua pengen bahas nih. Uh, gua hari ini ada di JRA uh, Blok M lagi lumayan rame Kalau bisa dilihat beberapa orang datang. Lagi di track ini, di tokonya. Dan hari ini sponsori oleh Siang Coffee Aren Latte ini ada di topolino pan enak nih, oke, gua mau bahas tentang sedikit FDR bukan grup FDR ya, jadi gua mau ngerubah bukan ngerubah sih pengen nyobain udah lama, uh, bentar gua lupa, Om Rizky kita tuh pakai pakai pakai itu pitch berapa sih? 34, gue lupa, nah oh iya yeah, 48 yang biasa standar dipakai itu 48 pitch. Ini gua nyobain dengan FDR yang sama, kurang lebih sama ya. Jadi gua sekarang gua pakai 79 35 48 pitch itu 5,8 sekian. FDR dan ini gua baru nemu kemarin di rumah. Gua punya yang 64 pitch. Ini gua dapat kombinasi 106 sorry 106 49 Harusnya kalau mau sama 5,8 itu 4816 atau 49.105 tapi gue nggak punya nih gue punya 106. Ini 64 pitch. Ini 6, 6, 64 pitch tuh ngetopnya lagi zaman CS ya. Ini sebenarnya tuh zaman zaman CS ini 64 pitch ini kepake. Sebenarnya gue juga gak ngerti itu. Apa sih ngejar karena kecil kali om ya. Diameter, lebih, huh? halus. Lebih. lebih halus ya. Tapi diameter juga emang mau dikecil kan, Enggak masalah kan? FD yang sama. FD yang sama di 64. lebih gede ya. Gue pengen coba nih. Gue juga udah lama nggak pernah pakai. Hari ini kita bongkar pengen lihat uh, apakah rasanya apa sama Pangga ya. Tapi pengen pengen tahu sih throttle feel depan itu. Coba ini FDL 5, enggak boleh ya 5,6. Sebenarnya cuma beda 0,2 dari yang gue punya 5,8. Ini 5,6. Sudah mulai rame kita bongkar ya pakai dua kunci doang satu setengah dua tapi ngebongkarnya banyak RR banget isi kebongkar segala macam ini Eh, uh, power dan KA shock sih sebenarnya karena gua pakai yang RR eh nyala gue pakai RR oleh konversi RR di belakang sebenarnya lebih gampang uh, oke okay. gua udah lama juga nggak Kemarin kau bikin blog karena udah kangen juga nggak bikin uh, blog uh, ini konten. Sekarang bikin lagi kita ngeramein ya. Mumpung sekarang udah mulai ada santai pandeminya, lah kita bergerak maju. Jangan lupa sponsor Siem Kovi. aren latih, karena latih Buatan opan Dengan pandemi semua jadi kreatif Dia juga jualan kopi sekarang Ada di tokonya Ada kopi Jadi kita-kita sekarang mengopi dengan sehat Maaf kalau nih Karena anak lu lumayan latihan Oke okay. Empat roda Oke okay. Ini awal ini Kollet ini gua pakai. Ya, yeah, 35, 35 48. 48 pitch ya, Om ya? Iya. Yeah. Botuh lupa mulu tuh enggak, 46, 48. 48 pitch. Yang ini 35. Ini 79. 79. Sorry. Sebenarnya sih, em um, file ini nih uh, FDR ini gua nggak terlalu saja lu untuk ganti-ganti no sering karena ini mengaruh dengan feel lu punya throttle ya. jadi feel gas lu traksi lu tuh sangat pengaruh di FDR. ketika lu baru rubah, rubah lu nggak ketemu jadi kalau gua sebenarnya lu tentuin gaya main lu enaknya di mana jangan nanti jadi kalau orang bilang surprise oh, ngaruh berarti ada ngaruh tapi lebih pengaruh ke jari sih. Uh, kalau masalah licit penggas sebenarnya bisa disetting malah tidak dengan FDR bisa mengganti kaki suspensi segala macem kita bisa set sebenernya kalau FDR ini ngaruh banget ke throttle lu, feel jari, karena kita kan remote nih ketika lu ini berubah, feel remote juga berubah jadi lu juga perasa nanti mungkin agak nge agak nge atau gimana tapi intinya ketika lu nggak ngerasain throttle nya feel throttle nya mainnya juga gak enak jadi, lu nggak bisa tau kapan gasnya lu kendorin gampas harus nambah throttle, itu sih saran gue cuma itu jangan berubah-ubah FDR nggak terlalu signifikan untuk di uh, surface oke, ini gue coba oke okay, nggak mentok <tose> pas pasan pas pasan banget nggak mentok Gue takut mentok dengan aparatan gue sih Sekarang banyak part-part yang bagus, yang baru Yang boleh live dicoba sih, cuman gue belum ini karena pandemi Post oriented juga Pengeluaran juga mesti di, sedikit ditekan, jadi apalagi event agak-agak kurang, jadi ya lu tau lah. Mau nggak mau ya sedikit beririt lah, nanti kalau udah mulai lancar lagi baru kita gas. Oke, okay. hmm. oke okay. ini karena ada perbedaan 58 dengan Tori. Ini 56, awalnya 58, makanya lu bisa dilihat, ini gua mesti mundurin karena memang jadi agak lebih jauh karena dia lebih besar dari ukuran sebelumnya diameter ininya dan memang si uh, ukuran gearnya itu 64 lebih besar daripada 48 pitch uh, dengan 48 pit itu dengan FDR yang kurang lebih sama tuh ini lebih gede di si spurnya dan pinionnya itu lebih gede jadi kita harus rubah sedikit sih sih kalau lu mau cari padu ban ini sebenarnya ada di webnya nanti gua siap nanti gua masukin ya Itu ada panduannya. Panduannya dia ada garis-garisnya, Bos. Dia kan tahu nih. Ini batas mana yang boleh, yang abu-abu dan putih. yang putih. putih di daerah putih itu yang lu lihat nanti. Abu-abu itu FDR-nya bisa tapi jirus tengah masuk. Biasanya suka masuk. Kalau lu pakai di area itu biasanya giris mentok. Dudukan si dudukan si motor mount -nya, nggak ke nggak, nggak sampai atau terkempitan. Ini hari ini ada Komandrei, ada apa juga, ada Rizky, ada Felix. Felix uh, masih istimewa karena dia School from Home jadi jam segini dia kabur main. Ini kebetulan jenis ke sore, udah kelar, weekend juga Oke jangan lupa Setting gap nya Masih diperlakiin settingan gap nya Ini Felix juga jauh lewat Felix pasang sekarang kita coba lihat ya hmm. trotolnya tuh gimana ya hmm. nah, ini gue udah ganti dengan 64 bits oh remote dulunya lah oke okay. nah ini gue udah ganti dengan 64 bits lebih smooth sih uh, tarikan totalnya lebih smooth daripada yang 48 Lebih ngurut. Iya, yeah. bener ya. Lebih ngurut. Tapi entah kenapa karena barangnya jarang kali ya susah orang pakai. Ya? 64 tuh 64. iya sih gue juga mesti ngelihat buku manualnya dulu. lebih nggak terlalu ngentak sih, oh, kalau kita kentak itu cepet serp, naik. main. kesimpulannya, uh, maaf Sony Gak lihat ngeliat loh kamera eh om kesimpulannya FDR nya kayak priai, halus banget e, kalau yang galu lugalan kayaknya nggak cocok karena kurvanya kayaknya dia agak frekulnya lumayan ya, agak, agak smooth dan drop nya juga nggak tahu cepat drop enak sih kalau gue suka e, oh iya yes. kenapa gue pilih 5, sekian FDR nya udah lama karena Lalu ke gaya main sih, kalau gue bilang ya beberapa orang mungkin dari jari apa segala macam, eh, gue suka startnya agak berat, memang cenderung pas biasanya ditinggal. Tapi karena eh, style-nya style itu beda ya, karena beberapa gua kayak inisiatif, misalnya gue tuh jarang rem, kebanyakan kan gue malah buat saran gue buat motor khusus Jadi, ehm, gue ngejar di beberapa tips. Ehm, gue emang pasti tinggalan. Jadi, tinggalan. karena pasti tinggalan biasanya karena X 5, itu berat angkat awalnya berat. tapi juga karena motor gue juga berpengat jadi motor anak-anak di sini pakai 10 setengah, gue pakai 13 setengah. sekarang gue pakai di 1 X 33 uh, setengah P yang tipe L besar, L ya. jadi uh, memang agak berat bawahnya. Karena gue udah dulu juga pakai 13 dari dulu gue pakai 1300, sekarang jarang pakai yang 10, 1600. adapun juga diwan 12, 1300, 1000000000, oke, okay, tapi motor <tuk> tengahnya itu gua gak ada 10, 10000000000, 1x yang tipe Toxie, tapi jadi gue enak, bisa nampak nanti kombinasi. Nanti gue akan kasih lihat dulu, kita bisa mau motor, dari situ untuk motor-motor Yokomo lumayan oke. Okay. Dulu bisa kan baut, uh, kalau yang daerah itu. Uh, referensi aja sih, tapi gua saranin lu jangan pernah ganti untuk alasan yang gak terlalu, yang uh, terlalu penting-penting amat kayak surface. Kapan, uh, banyak kan surface sih, ya. alasannya mereka surface. Tapi kalau gua sih gak akan ganti Kalau surface itu masalah grip, masalahnya bukan di FDR. Ada shock breaker, ada kaki, tapi nggak butuh shock. Settingan tolu, settingan chamber, itu mempengaruhi ke switch. Gitu aja, kayak apa ketemu ya? Video berikutnya ya.